Pak Kiai, ya badi menganggap udah, udah, udah, duduk aja, duduk aja. Ngerti ya, kamu anu kan pengen curhat tentang ekonomi, tentang ekonomi, tentang enggak, ya enggak, enggak. Kau di bawah utang, ndas mengeluh, tentang enggak, ya enggak, enggak. Komen di yau, yau, leasing, tentang enggak, ya enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang mencari kemuliaan dengan calon jadi pejabat lah, CPNS lah, menjadi pegawai sipil, mencari kesana kemari, ngumpulin harta, membuat rumah yang bagus, beli mobil yang mewah. Ha? Kemuliaan itu tidak diletakkan di seperti itu Kemuliaan itu adalah Di saat kita mengikuti programnya Allah Programnya Allah <tutuk> Maka Supaya Kita mengabdikan diri kita totalitas kepada Allah dengan secara ikhlas. Hmm? Apa manfaat rumahnya mewah bagus? Uangnya banyak. Kalau mereka tidak menyembah kepada Allah. Mubadir. Terus dengan banyaknya harta pengen dibuat apa? Pengen dibuat apa? Apa terus kalau kamu makan terus anu sama Cikom Hah? Kalau kamu masak satu kuintal. Terus kalau kamu punya mobil, kalau mobil kamu udah mewah, megah, mobilmu banyak, pesawatmu saya pirang-pirang, terus ngapain, ngapain? Terus kalau sudah orang-orang itu hormat, memuliakan kepada kamu, semua orang mencium kaki kamu, semua orang nyampe dunyujuti karo kowe terus ngapain? Tidak seperti itu. eh? kita ini udah dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul katakan Muhammad, gua dia, Allahu Allah. Rujuannya itu ke Allah. Allahu Somad. Allah tempat bergantung diri. Semuanya berujuk kepada Allah semua. Iya, Ustad panjenengan nah, seperti saya sama. Semua orang sama, hanya perasaan saja. Percaya nggak? Hah? Ada orang waktu hujan, oh dia kehujanan di bawah pohon pisang. Lihat kesalahan dia, lihat pindah di bawah jembatan, lama gak aku Hah? Anu Ustad jembatane banjir, sungainya banjir. Lihat dia iktikaf di masjid, lama lah malah wena. Apalagi masjid sekarang kinclong-kinclong. Masjid dikunci ya Lihat duduk di cerambi ya, ridian, baca Quran. Lihat terus di situ ngapain lu? malah takut aku terus pengen ngopo, pengen nyolong sandal pengen nyolong kota amal. Udah diberitahu, faria Rujukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti program Allah. Kita diperintah Allah apa udah? dulu seorang zaman dulu, tuh, seorang, eh, zaman dulu tuh, sahabat -sahabat itu sahabat-sahabat itu nggak pernah bingungin ini itu ini tuh hmm? ala kadar semua kalau mereka punya punya sisa dari hartanya dibuat untuk membantu bantu bantu bantu bantu memikirkan orang lain memikirkan orang lain bahkan kalau posisi seperti saya ini supaya si bagus itu nulung sampian hmm? nulung sampian ini loh, membahagiakan ini loh Bagaimana supaya santri ini bahagia senang Ha? mempelajari ilmu dengan bagus kemudian kamu mengenal alam malakut pondok pesantren itu seperti itu ora kok pondok pesantren santri malah noto bata terus nyampe raine do koyo bata cekelanan dua ae nyampe santrine lo koyok centong nyelana kan lawan sampean modok Wenai tinggal lige menerangkan apa itu Hah? dengerin keterangan saya mangan turu lige menen dengerin keterangan saya Wenai ya enggak di luar sana ada santri itu roan sung-sung pasir angkat-angkat semen di Al kan enggak ada ada wisata kapan? Ya kemarin usung langsung padahal Itu kan urusalahmu Dewi Leso pawai gelem Dan jaringan perintah wisata Ya udahlah Jalanin dengan ikhlas Ini kamu bangun datang dadat <guluh> Wah terus sok takut Firman di mana ada Kejadianmu kan angkat pada silang Guru-guru gero undat-undat dadat hmm? Pondok pesantren ini pantes, pantas Oh no santri rohan Berarti pondok santri pernah rohan belajar Ini gising tersiksa yang Masang ini. Hmm, Denten-denten itu Pondok itu semuanya tukang cuma. Sing plak-plok-plak-plok plak itu dia nih. Sing dagdok-dagdok hmm, Orang lain semua Sampai buena. Hmm. Kamu-kamu ini kan diberi tugas Cuma satu itu, Bagaimana caranya Yang terbuka itu tidak cuma mata kamu Kalau kamu terbuka mata kamu Yang terbuka mata ini Nanti kalau kamu tidur nggak bisa melihat tapi kalau yang terbuka adalah mata hati. Nanti kalau kamu tidur itu bisa melihat ke sana-sana. Hmm? Ada orang menemuin kamu itu ngerti. Orangnya pengen ngomong apa tuh ngerti. Eh? orangnya baru duduk gitu. Pak Yai Badim enggak. Udah udah udah. Duduk aja, duduk aja. ngerti ya. Aku? Kamu anu kan pengen curhat tentang ekonomi, tentang ta. ekonomi tau enggih, lalu harus kekayaan komen di Wutang, das mengeluh tau enggak kekayaan Yang di Wuya Wuya leasing tau enggak kekayaan, halo podro, <tis -tis> aku Yonti Wutang, aku Yonti Wutang, <-tis> coba bedanya kalau kamu utangnya sama manusia, kalau saya utangnya sama Allah, oh gitu ya, kayak iya, Wutang sama Allah lebih berat daripada utang sama manusia. Sampai yang mau dihancam pemenung soleh, saya ini diancam sama Allah Hutangin jenengan kali, Allah nopak Pak Yayai Hutang saya sama Allah itu gara-gara ini ya, saya melihat sesuatu, masih ingin merancang sesuatu Ini saya khianat sama Allah, kenapa saya harus merancang sesuatu? Ya. Pada akhirnya orang-orang semacam ini, rumahnya bagus itu bukan karena membangun dia ya. Itu orang-orang yang berdatangan, yang membangunkan rumahnya, mobilnya berdatangan itu didatangkan semua sama orang-orang. Eh, bahkan masa itu ada yang meladeni Dewi. Setiap kali ada makanan masuk dia apa ruang makan dia nangis sih. Eh, ya Allah ya Rabb, dosa apa yang kami lakukan? Lu kok segodum moro, daging domoro, duit domoro. nyampe uang-uang itu itu di meja itu dibawa ke kamar dua Hmm. Eh. Dia menangis gara-gara dosa apa yang menjadikan uang berdatangan. Itu diobong. Ini, eh, mungkin kebaru kali ini kan kamu cerita. Kok kan? kamu cerita, saya cerita kamu dengar baru kali ini. kan. Hmm? Itu beliau atau nangis itu? Nangis ini. Uangnya dinasihatin sama istrinya Mas, kenapa uangnya diobakar, Bukannya lebih baik di apa itu? disedekakan ke orang. Apa kata beliau? Justru kalau uang ini saya bagi-bagi ke manusia itu. Jadikan manusia-manusia itu maksiat. Gara-gara punya uang, beli kulkas, terus sombong. <tuh> <tuh> Kira-kira uangnya saya bagi-bagi, dia bisa beli berat, bisa beli ini, kemudian mau tanggung sombong. Saya enggak pengen uang saya bagi-bagi, menjadikan orang-orang itu sombong. Pada akhirnya dibakar, hmm? ya itu kan ngonok nih, berbakar duit. to bukannya terus hatinya bagi malah, saya nemenangis sih. Ya? Eh, ditanya sama istri, lu mas, kamu kan udah bakar uang, kenapa malah nangisnya saya, saya tambah. Apa kata dia, He? saya itu bakar uang, masya Allah, jebul-jebul ada semut yang katut kebakar. Ada semut yang katut kebakar. Jadi ada semut, apa itu, nyelinep di lempitan uang-uang tadi, jilai diobong katut kebakar. He? Dia getun, kenapa tak bakar gitu loh. He? Kok gak saya teliti dulu gitu. Loh, kok panjangan tahu, saya diberitahu sama Allah, ada semut tiga gitu katut kebakar. Paham? Santri itu semestinya seperti itu Kang, buka mata hati Bagaimana caranya mata hati kamu itu terbuka? Jangan sampai santri itu meripat tetok, paham? Modok tenanan, loncat pulau Dengerin, bagaimana mampu untuk membuka mata hati kita? Bila mana sampeyan nantang sama God yang membuka mata hatimu Siapa yang membuka mata hati kita? Allah subhanahu wa ta'ala Kalau yang membuka mata hati ini Allah mataan kamu selalu menabuh gendang perang Sama Allah, bagaimana coba? Hah? Faman adali waliyan Fakut adan tuhu bilharaf Barang siapa yang menabuh gendang perang Kepada kekasih-kekasihku Hah? Fakta adan itu bilang harap maka aku akan menabuh gendang perang akan melawan mereka akan menghancurkan mereka bagaimana coba kamu pengen foto pengen dibuka mata hati ini panjenengan dengan cuma Allah sampean buka HP ada gambar yang ini cewek bohong terus buat zoom buat zoom, si bawa zoom eh, sekitar selangkangan coba terus biar coba eh? dengerin ini pam pam dul eh, bagaimana mata hati kamu akan foto hmm? Kamu melihat berita-berita yang cilek jelek masih kamu baca, cerita-cerita porno masih kamu baca. Hmm? Kamu masih bisa melihat app orang lain, eh? kamu masih bisa menilai orang lain. Bagaimana coba? Bagaimana? Kalau hati ini penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, bagaimana coba? Eh? Bisa terfoto? Tidak bisa. Keterdasan orang itu bila mana rujuknya ke Allah ke totalitas Kemudian jangan pernah mengotori mata hati kita Yang jadikan kita buta, tidak buta mata Tapi buta mata hati kita gara-gara itu Akibatnya kalau menilai sesuatu sering keliru Si Arani wong singapit terus wong nyayu Ngerti gak ya, ngerti Sing kamu kamu kira yang perempuan yang salihah sing cantik ngene Kemudian kamu disodori wong video sing bentue gebuk maling, hera kirim nampo kan? Dengar ini ini, dengerin Dengar ini kamu itu nuna untuk bilang masih mengomentari sesuatu yang jelek kan? Siapa ini tadi yang nganu orang orang kitabku, hera hera? Di mati itu kitab ditotorapi dioratarin nggak masalah? Ha. Ha. Ada teman kamu nising keluar, terus ke kamu masuk. Semirah terkebujur, bukul iwang itu, masih seperti itu, Woi. Kamu itu tanggung jawab, ha. masih seperti itu, tuh Masih kekacauan dengan kamu menghadapi dunia, kan? Ngg sampaian di pondok aja kacau, apalagi nanti kalau sudah boyong. Dengarin ini, dengerin bagaimana caranya kamu bisa membuka mata hati caranya adalah mengikuti program Allah ketaatan kita totalitas ke Allah jangan lakuin maksiat jangan lakuin dosa kalau sholat secepatnya ya sekali masuk waktu langsung gitu nah, kalau kamu pengen cepat jadi wali itu as-salatu fi awwali waqtiha rahmatun paham pengin nak cepat jadi wali itu nak salat itu di awal waktu jangan di akhir tengah waktu jangan di akhir waktu Secepatnya hmm, Tidak ada orang yang menunggu imam Terus menunggu, kecuali setiap dia menunggu Penuh dengan pahala hmm, Tidak ada orang yang menunda-nunda sholatnya Tidak ada orang yang menunda-nunda sholatnya Kamu sholat duhur jam 1 Kamu sholat duhur jam 2 Kelihatannya kamu nggak dosa kan Di saat kamu tidak angan-angan sholat itu Selama sekian jam setiap, Sekian detik Maksiat kabih itu paham Maksiat itu rumah kamu Terus yang penting sholatnya Selama He, sekali Allah subhanahu wa ta'ala menabuh gendang Menabuh waktu masuk sholat Itu kamu harus punya pikiran pengen sholat Sekali kamu tidak punya pikiran pengen sholat dosa Paham? Karena sesungguhnya waktu itu amanat Waktu amanat organ tubuh ini amanat Orang-orang yang ada di sekitar kita amanat Dan jangan sampai kamu-kamu ini toh, kacau dengan keadaan Paham? Yang jadikan kamu keplek gitu. Semoga saja hidup kita Semakin dari semakin baik ya Semakin gak bisa melihat Aif orang lainnya Anggap saja semuanya di surga Semuanya Anggap saja orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha Protestan, Konghucu, penyembah-penyembah Penyembah pohon, penyembah keris Penyembah-penyembah kuburan, semuanya Nanti akan ditakdirkan oleh Allah Tau, Bata, Nasuhah, Kemudian masuk Islam semua Paham? Amin eh? Anggap saja semua orang-orang yang ahli maksiat, pendosa-pendosa, penjina-penjina, perampok, pencopet, pencuri, penipu, pembohong, koruptor. Semuanya itu toh anggap saja mereka-mereka sudah diampuni oleh Allah lain waktu dia bertawabat. Yang sangat-sangat dilakukan itu diri kita ini. Diri kita ini diragukan. mau pikir, lagi bisa ini Karena sesungguhnya hidup yang benar-benar hidup saat ini, ya enggak? Ya enggak, Bip? Bip, dengerin, Bip. Nak lagi tahu bed ngingi Habib sergap jamaah, menak <laughs> lagi rasader <laki> <laughs> kemulan wenak <walaupun naib>, evil <laughs> cara-cara cinta kemudian duriai kajin Nabi itu mengingatkan duriai kajin Nabi di saat terpleset pam oh no duriai kajin Habib make pleset nenggune pecerai neng malah bocor ke Yus moga Habib karena salah zaman kau ada KPAF pak ngaji kayak ngaji diingatkan itu bagian daripada menolong cinta kepada baginda rasulullah saw salam di waktu jamaah doyaib bib bib kowe kita meluim lebih suwargo bib bib saya itu akan gondelan sarungin jendengan bib kaya jamaah laura jamaah, gitu ya insyaallah pokoknya nggak ada kpm di sini wah surup tenunan wah pokoknya yang lain tuh anut kpm bisa ya lane HPP mlakune ning menuju neraka lewat awake dhewe katut kabeh neng semoga saja kita hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin salih saleha amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin Allahumma salli sampaikan berkahala Muhammad wa Muhammad. Allah arifin. Ya Allah, bukalah mata hati kami, ya Rob, sebagaimana kau buka mata hatinya orang-orang yang ahli marifat. Ya Allah, ya Rob, beritahukan kepada kami, ya Allah, perkara yang hak kemudian kami bisa mengikutinya, ya Rob. Ya Allah, ya Rob, beritahukan kepada kami, ya Allah, perkara yang batil kemudian kami akan menjauhinya, ya Rob. Ya Allah Ya Rob, letakkan Ya Allah khusnul khusnul ibad di dalam kalbu kami Ya Rob. Selalu berperasaan baik di dalam hati kami Ya Rob. Ya Allah Ya Rob, jangan kau letakkan Ya Allah penilaian jelek kepada siapapun Ya Rob. Ya Allah Ya Rob, engkau adalah segala-galanya dalam hidup ini Ya Rob. Tujuan kami hidup kami Ya Allah, cita-cita kami hanya untuk panjenengan Ya Rob. Ya Allah hidup kami dan kematian kami hanya untuk panjenengan Ya Allah Ya Rob. Ya Allah Ya Rob, kami kerjakan semua kami kerjakan semua organ tubuh ini kami habiskan semua waktu-waktu ini hanya untukmu Ya Rob. ربنا، أنت في الدنيا وفي من دليلان